Baik, kita setelah penangkapan tadi Dikembangkan lagi Maka tersebut atas nama si A ini Oleh karena itu Si A ini akan datang Ke suatu tempat Dengan alasan untuk mengambil uang Ya mudah-mudahan Dia tidak merubah rencananya Makanya kita pantau di lokasi biasa dia mengambil uang hasil dari transaksi yang begini. Aku nelpon untuk aduh. Aku telepon untuk nge-upload like ini di gap ke bahasa akunnya. Ah habis ini, habis ini nanti aku ngangkatan telepon, oke oh, ya. Omongin. Om, like, Lek, kalian nanti standby di kilometer 9 ya, kilometer 9 turi siap. ya siapa? kilometer 9, kayaknya dia bakal sana tuh siapa, siap oke, okay, yuk, yuk, yuk, makasih yuk. Yuk. yang mau di itu. kami? Uh, nih, motornya, hmm. oh, ya, motor ah. terus kan? di, di, dia oke ah. mas? toko mas nanti eh nanti pas dia uh, di biar nampak di pintu yuk. persiapan uh, target udah mau sampai Tunggu tunggu tunggu tunggu itu dia tu. Cepat cepat itu dia tu. Alhamdulillah kita dapat lagi satu pelaku Nah dari pelaku ini kita kembangkan lagi Kemangkan lagi dapat dari siapa Nah ini diinformasikan Udah Ada kawan-kawannya yang menunggu untuk mengambil barang Ini sekarang kita langsung ke TKP Mudah-mudahan dapat lagi pelaku alitasi Semoga Iya iya iya Yang mana rumahnya? Yang mana? Yang mana? Yang pondok itu, Pak. Yang pondok itu? Iya, Pak. Ada dari belakang itu? Ada, Pak. Ada? Oke. Oh, itu rumahnya itu. Ya, ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Cuat, cuat, cuat, cuat. Ini rumahnya ini. Usah dua Ke <tip>. Hai? Pues huh ?Mm -hmm. mana BP hei, hei, mana mana di mana BP mana lagi, pondok, pondok, Ada ada, ada. Eh, oh, apa nih? Ada yang dua lagi, yang dua lagi mana? Dua lagi. Malah, ini ya. Ini ya, Wow oh, luar biasa ya. Wih oh, mantap. Apa ini sabu sabu ya okay. tadi yang lain mana yang lain yang lain coba baik ini ini dua lagi dapat lagi ya dapat lagi tangkapan sabu perkembangan nah, ini oke oke okay. okay, kita lanjut lagi buat buat. Eh, ha tu. Tengah-tengah tengah-tengah nak buat, salah, salah, salah. Buat ni. Tak ada. Saya tak boleh. What? Baik kau marah. Ha. ini